Berpihak kepadaku Apakah aku terlalu Terlalu banyak berkelana Mengapa kita Masih saja tak pernah bersatu selalu saja bertemu bertemu saat kau milik yang lain mungkin kau bukan I Berpihak kepadaku, apakah aku terlalu, lalu banyak bergerak?